ada best in show terbaik dari keseluruhan. Best in show belum tentu band in class di utama. Bisa jadi best in show-nya jatuh di madya atau di pratama, tapi ini kebetulan memang ini yang terbaik dari keseluruhan. Ini versi penilaian juri dan publik seperti itu.